Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian, ada pandangan yang keliru terhadap wanita yang sedang haid Apa pandangan kelirunya? Pandangan kelirunya adalah Seolah-olah wanita yang sedang haid jauh dari Allah Jauh dari Tuhannya Karena dia tidak melakukan ibadah-ibadah Diantaranya ibadah-ibadah ritual Yaitu seperti sholat, puasa Kemudian baca Quran dan sebagainya Karena tidak melakukan hal itu Seolah-olah wanita yang sedang haid itu jauh dari Tuhannya Nah pandangan ini yang menurut saya tidak, tidak tepat Ini pandangan yang keliru Wanita yang sedang haid bukan dalam arti sedang jauh dari Allah Tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa Tidak dalam arti itu sedang inkar atau membangkang dari Allah tapi dia sedang turut kepada yang diperintahkan oleh Allah Dalam keadaan seperti itu Jangan berpuasa Jangan sholat Misalkan begini Anda sebagai wanita Sedang dalam keadaan haid Anda tidak sholat, Anda tidak puasa Saya kenal laki-laki tidak pernah haid Jadi selalu sholat, selalu puasa Bisa jadi yang lebih dekat kepada Tuhan adalah Anda Karena bisa jadi Anda tidak sholat anda tidak puasa, tetapi hati Anda selalu merindukan Allah, dan Anda selalu merindukan ingin ibadah. Tapi saya, tatkala saya sholat terus, bisa jadi saya sholat itu dalam keadaan keterpaksaan. Dalam keadaan hal seperti ini, Anda lebih dekat kepada Allah. Jadi perempuan atau wanita yang sedang head tidak bisa kita artikan tidak taat, karena dia tidak sholat, tidak puasa, bukan karena pembangkangannya, justru dia Menaati apa yang telah Allah perintahkan, begitu juga persoalan Lailatul Qadar, wanita yang sedang haid, bisa jadi mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada dasar bahwasanya wanita yang sedang haid tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, bertalian dengan urusan kedekatan kepada Allah atas dasar tadi, bisa jadi perempuan yang sedang haid mendapatkan Lailatul Qadar. Pertanyaannya katanya, karena saya tidak bisa ibadah. Saya tidak sholat, tidak puasa. Di mana saya bisanya? Saya kan tidak melaksanakan ibadah. Perlu ada catat, wahai para wanita, bahwasanya yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Itu adalah yang ritual mahdoh. Tetapi banyak ibadah yang hablum yang koir mahdoh. Salah satunya kepada suami misalkan. Seseorang yang tidak sedang haid, dia melaksanakan sholat, tapi dia durhaka kepada suaminya. Di sisi lain ada wanita yang sedang haid, tidak melaksanakan sholat, tapi dia buat ibadah lain dengan ketaatan kepada suami. Bisa jadi yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah perempuan yang sedang haid. Karena dia tidak sholat, karena Allah, kemudian di sisi lain dia membuat ibadah, yang ibadah itu adalah pengabdian kepada Sesama manusia, ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa. Banyak ibadah-ibadah lain dalam rumah tangga saja. Anda melayani suami, Anda melayani anak-anak, itu adalah ibadah. Banyak peribadahan lain bagi perempuan-perempuan yang sedang haid. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan perempuan yang sedang haid akan mendapatkan lailatul qadar, masih terbuka. Pintu untuk kita mendapatkannya Apakah itu yang sedang Suci tidak head apakah itu Yang sedang head sekalipun Demikian, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh